Aku ada satu kawan Dia ni macam aku jugalah Kita dua-dua ni Agak gila pasal Blade ni ya Minat, nak buat Satu hari tu dia bawa Dia punya duku candung Dia suruh aku potong bulu dia Jadi aku ingat ni duku candung dah lah Dia pendek Kalau aku potong Jadilah parang ni parang kontot Dia cakap okey lah No problem, aku boleh buatkan ha? Jadi Aku pun keluarkan lah Aku punya ni Apa namanya, Dremel ni Asik baik, aku ada As part of the Dremel tool ni The Speed Clip Cutting Tools Dengan dia punya mandrel ha? Senanglah buat kerja Untuk potong-potong besi ke Kayu ke Dan pasangnya pun Bukanlah susah sangat Ya, semua satu set datang dengan uh, apa ni uh, Dremel 4000 thousand. pas tu pas semuanya dah test, mesin dah on, kan? Ha, jadi aku pun buatlah apa persiapan yang tertentu. rasakan kan bagaimana aku akan potong dia sebelum aku alas bilah ni ke atas papan kayu. kan? Right? lepas tu Barulah aku boleh Mulakan kerja-kerja Memotong hulu parang Untuk menjaga Dia punya heat treat Jadi aku tak Rosakkan harta pusaka Kawan aku ni Dan aku pun siapkanlah Satu baldi air Dan aku tak akan tekan The mesin ni Sampai dia panas uh, Melecur Jadi aku buat sikit-sikit Lepas tu aku rendamkan dalam air Celumkan dia sikit ha? Jadi taklah dia menjadi kepanasan ha, Inilah cara dia nak jaga member punya harta kan Jadi kita tak mau Hit rate yang dibuat oleh bidor Untuk parang ni Terganggu ataupun rosak okay. Jadi daripada gambar awak boleh tengok Betapa mudahnya kita untuk memotong besi ni, jenis besi ni menggunakan uh, dermal tool, uh, dermal cutting tools ni, tak susah lah kerja ni, kita buat ni pun dalam satu hari, petang hari right? kat luar tengah hujan jadi bila kita potong ni taklah dia bising-bising sangat mengganggu jiran sebelah, maklumlah kita dulu duduk dalam flat kan, right? jadi dah lepas tu lepas saya potong ulu bilah parang ni saya pun bersihkan kan, ujung dia gerangkan lah sikit, kasih cantik kan aa, jadi, bila kita hantar balik pada kawan kita aa, dia pun aa, akan happy lah aa, itulah cerita aa, satu petang tu saya buatkan kawan saya kerja memotong parang Mengutung parangnya. Eh? Okey, salam hormat dan terima kasih. Jumpa lagi di YouTube yang akan datang.